Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun pun kalian berada. Selamat malam Kembali Diva TV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar terbaru Dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita mendapatkan info bahagia lewat channel Youtube Leslar Entertainment dan Rizky Bilar Youtube karena dua vitamin bahagia sudah tentunya kita dapatkan yang pertama lewat channel youtube Lensel Entertainment Lenselar Family Trip to Singapore River Cruise di Singapura, Baby L nikmatin suasananya Wow, ini kebahagiaan untuk keluarga Konoha nih yang kedua bersahabat ya di channel youtube Rizky Bilar ini kolaborasi bersama Sony Wow Sony Wow kena prank Bilar tuh bersahabat ya ini kejutan yang tentunya disuguhkan untuk kita semuanya lewat vlog-vlog terbaru, dua vlog tayang malam hari ini. Yang pertama, channel YouTube Lanzar Entertainment, dan tentunya yang kedua, ada di channel YouTube-nya Rizky Pilar. Kita lihat momen yang tentunya sudah di-up lewat channel YouTube Lanzar Entertainment. Vlog yang sungguh luar biasa membuat kita bahagia, tetapi persahabatnya kebahagiaan semakin bertambah. Ketika kita melihat baby BBL bersahabat ya yang lagi menikmati makan, aduh Masya Allah banget ya, kita selalu fokus dengan Abang Fatih yang selalu membuat kita semakin bahagia sekali Masya Allah, sehat selalu untuk Abang El. mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan menjadi anak yang soleh, amin. Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Laislar Al-Fatih underscore FC kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Heboh benar sih abang Makan di belakang Gemesin i Masya Allah katanya tuh luar biasa banget ya Hingga komentar banyak diberikan Salah satunya dari akun Aisyahramadang91 Aku langsung kaget Lihat si El Masya Allah aktif ya bun anaknya Tuh, memang aktif banget ya abang Fatih Emang anak yang pintar Inilah kebanggaan untuk Warga Konoha semuanya Kemudian juga persahabat di Zima, ini ada info penting untuk warga Konoha kembali diingatkan ya. Malam hari ini jangan lupa nonton Indosiar, karena Bunda Lesti Kejora akan kembali hadir di acara dangdut Akademi 5 audisi. Menjadi juri bersama Vildan dan King Nasar, hostnya ada Rara Lida, ada A. Irfan dan Jirayud. Jangan sampai lupa, karena malam hari ini bakal tentunya Lesti menyuguhkan kehebohan dan kegesrekannya malam hari pokoknya bakal seru banget. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan Bunda Lesti malam ini mulai pukul 20.30, tepatnya setengah 9 malam hari ini. Support dan dukung terus ya untuk Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, ini resmi langsung dari Ibu Siwi. Dangduter siap untuk bergoyang dan seru-seruan lagi bareng peserta, juri dan host. Gimana? Udah masuk audisi episode 8, Udah nemu peserta jagoan kamu belum nih? Jangan lupa saksikan audisi The Academy 5 malam ini pukul 20.30 WIB hanya di Indosiar. Ini resmi langsung dari Ibu Siwi yang menginfokan. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia tadi sore. Leslar, Lesti dan Bilar kedatangan tamu spesial ada Kak Grita Agatha, ya yang bersilaturahmi ke tempat Lesti dan Bilar. Wow, seru banget nih kejutan kembali diperlihatkan oleh Leslar. Mudah-mudahan ya apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Dan kita juga pastinya salvok dengan penampilan Bunda Lesti yang cantik banget tuh. Wow. Ini sih cute banget ya. Pokoknya kita bangga bahagia dan Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus untuk jendela kesayangan kita, ya. Tetap kompak dan terus semangat, mensupport, mendukung Lesti dan Rizky Villa. Kemudian juga bersahabat, perhatikan vitamin bahagia semakin tentunya bertambah dengan hadirnya video BBL yang lagi digendong oleh Bunda Lesti sambil jalan-jalan sore. Aduh, ini sih gemes banget, ya, masya Allah passwordnya pun tentunya tak ketinggalan passwordnya Abang Fatih adalah Abang Ganten Ini sih Masya Allah banget Pokoknya bahagia sekali Malam hari ini kita mendapatkan asupan vitamin langsung dari idola kesayangan Dan kita juga masih menunggu cirukan hingga kabar terbaru berikutnya malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.